fa'inna lahum inna teman-teman Persani ingsun, ingsun Allah Karna alamun teman-teman persani ingsun Allah in ngawui saat temnei kelakuan. Kau take kau tuli takik, krono makna takik Teman-teman In ngawui saat temnei kelakuan, aisy sa nu segete saat temne ngi kelakuan ke akhiran. Layak dulu ka, kuya kine nyusano layak ya yunukahi hmm. yak deningi sanah ba ing sira Apa sing isana alladhi apa perkara yakulu nakang ngucap utawa kang mentari sapa kufar la kamaring sira Minat takdifi zankeng fa'in Fa inna gumla fa'in dibuna Fa kufar utawi kafir muka Ikulah layu kas dibunaga. Iku raport dogoro naso poko farka ing siro. Farka ing muka saat menikuh faru layu kas dibunaga. Iku orang gorona sopo kufarka ing siro. Fikir di dalam waktu rahasia atau waktu dewiak. Lehilmihim kerono ngerti niku far anaksa saat menisiromahat. Iku saudihuniku wong sing cuci. Iku saudihuniku wong sing jujur Wafi kira Atena yang ingin jika kira-kira taksir, kelawanan diwajah taksir Jadi diwajah layak dibunakan Diwajah juga dibunakan, tapi layak dibunakan Elah yang dibunakan, tegak-tegih, seorang bodonis, batno, sopok, farka, yang siro, ilagik, si marim kedusta Walakin kina dolimina tetapi, no itibiro, pro-wong sing dolim Wa agu ngelataan lo sobo kata walakin azo alimin mau di almut mar eng panggunane dormir. Ya, I musti nes au sewatan mar se walakin agum tapi disebut ngan ge dormir-gomir ganti do walakin do azo Di ayat il lagi glanpi rok ayat de avoahu. Ayim korani tegece glankor an. Yas hajuna iku potre chukhot sobo kufar. Juhud warteni apa pu ayika di kuna tegece mendistakan sobo kufar. Walakatku tiba dan teman-teman dan kera-nosa barusul dan kura-kura rasul mengkopi jika sangking sedih misal. Kihi ku tetap ingkar dalam jauh walakatku tiba terusul mengkopi. Tatsliatan utawi ngerem-ngerem utawi menghibur. Lin Nabi maringan Nabi sawal baru kaliwa tasul. Pasoh baru mengkopi dosa barso barusul. Pasoh baru mengkopi dosa barso barusul alama ingatasi perkor. Kudibukan dan rusakan sopa rusuk Waudulan yopodo dan sakiti sopa rusuk Hatta hatta gumsigo teko ing rusuk apa nasruna Hatta hatta sigo teko bumi ngerusul apa nasruna apa pertolongan kita, pertolongannya apa Biihlaki kaumihim kelawan ngerusak kaum ngerusuk Faspir hatta yang siakan nasruna Fasul mongkotabaro sirohat ya tiyasi gho tekoing siroh po anasiroh po pertolongan Biih lagi kaum mikal kelawan rusak kaum siroh po samad Walamu berdila kalimatillah Lan oraono pergantian ku mojud Walamu berdila lan oraono pergantian ku mojud di kalimatillah Maring piro piro kalimatnya Allah, ketentuannya Allah Eh Ema waidi, dikisi piro piro jajini Allah, tajamani Allah walau kau jalan teman-teman teko kak siro walau kau di jalan teman-teman teko kak insiro, aku minat pelin kesali, tangking cerita-ceritanya wong sing telutus. Terus ema ayatku nubih, ayah mata getih perkoros. Kal buka nopo kebelakar, kof, belam, nopo kof lambel, kof, ngotol buatan koplam rey salah buka kalau buka eh mateng sih itu kitab murah <tinyet> jadi gue motor oh, bener lam kof. Matik, sepe, kore, ya, tenang kitalan. Enggak, tiruan tadi di Dijalil kita murah dari gementetan mocong. Gak, gak, gak, gak, gak, gak. Mata kesempat kau rakyat tunungan dari tenang gila mah, pokol duka. Kendiri singkong belakangnya, pokol duka, pok, atiro. Pola perjalanan teman-teman teko, Kak Anji siro, pok, minapai, ngurus salin saking ceritanya, pok, sintetik. Oh, nunggu kau tahu Kan gede, gede, jika kamu rasa berat, besar iroh, kufar, utawa kufar, anti kufar Islam Islam. jika banget keinginan yang sangat, alaihi kufar. Jika kamu Muhammad ingin sekali mereka Islam. Tapi jalur aneh-aneh, jadi gua jalan gua aneh-aneh. Pak ini starter, tak mau gak lama Muhammad antar tersiar. Yang nyentol boleh istirahat Muhammad nafas orang enggak. No box, terus, tinggal roh, eh taruh ke negatif jalan tinggal roh, lain utai golongan, filardi enggak Ausul laman, utawa, kue karep enggak tangga, hemat asan negatif tangga, sama enggak langit Patak diagung biaya mongko aneh-aneh kelana ayat. Mimasa kang aneh-aneh mongko Muhammad. mongko Muhammad. Al biaya. Pasir monggo sabayal tiroh hatta ayah kumahba Jika kei ketentuan sopa Allah Walau seorang Allah hidayah kufar Allah kufar yang petunjuk Walakin falam Tetapi orang Allah Jam hukum iman kufar Salat aku nana minal jihdin. Mengujojono siro Muhammad. Salat aku nana mukuojono siro Muhammad minal jihdin. Aku setengah sange mengunci pintu-pintu kafe. Kita cuma tamelok pintu. Pintu-pintu temen apa? Pintu. Kira kau sambil tamelok apa? Pintu. Salat aku nana mukuojono siro Muhammad minal jihdin. Iku setengah sange mengunci apa? Pintu. Di derikatan menggonu menggonu nuruti karpet kufar. Jalur sana. Bukan terangan. Yang ayat ini bu wartok. Uh, waktu tamnya ayat niki sampai salah takunan nabo mulai Sangking dimulai saking ayat alamu yakuluna, fa nabi diutus umur berapa 40 nabi itu mulai kecil Ya terus Liau dikenal jujur, dikenal buat mengakikan tinggal. Fase punya si dikenal jujur sampai coroti tiang Arab, tiang mekah niku, konter sengketa peletak sejarah. Niku si serano kan Nabi, karena Nabi dianggap dia bina Bobo. artinya mereka ada tidak pernah menyaksikan Nabi punya rapat pendusta. Jadi balikin sejarah awal, nih. Jadi tiang mekah ngerti nak Muhammad yang Bobo suci Sampai peristiwa terpenting Gini kum meletakkan hajar aswad segmen ini di tangan tiang-tiang sepuh tiang-tiang pura sepuh Kita nono kajinabi, lalu diajuk tiang-suci-suci. Mereka melakoni Al Amin. Seseorang singi saudara bu, Dipercaya Kalau boleh balik ini matur, bareng nabi umur patang puluh tahun di tugasnya jadi Rasul. Jadi kusabut si nono masih mikrok dismirok di nabi tidak mau. Iku terus Nabi Mugah Tenggunung intinya Nabi keluarga paman-paman itu diundang itu pertama dakwah, wang pirasyi rata kelewa akrofi, jadi keluarga dekat kan dengan Niku ini Nabi pidato pertama Tenggunung dramatis ini aku menghentikan arwah itu ini kan sepundi, andekan saya mengatakan bahwa akan keluar dari batu ini kuda atau sapi tak barang mau halongkola waktu kebetulan iku sak tiang-tiang mekapas niku Majarrafna ali ka Kanjiber. Wes amat ki ngomong kowe tak percoyo. Kowe aku ora teroh, uruk kowe go. Mleki cilek kowe ora tau duruk. Cek muni jaran kowe metu ke watu lah tak tak percoyo. Je bule tibadan iku ngendikan fa ini nadziru lakum, ben ae ada bin sastit. Aku saiki resmi duta apa? Aku saiki dadi rasul. Pas nih, reaksi pertama Abdullah Tapi nah kan, Kakak Muhammad Ali Rada, nah, ada masalahnya. Mas, yuk jiancuk. Beli perkara hiky itu, gue ngumpul waktu itu. Itu <guluh> harus jiancuk. Beli perkara hiky itu. Itu terkonten turun. ayat tapi kan jaga. Abi, lagi. Dan ini istri ketika perlawanan kaumnya begitu nabi Yoga. Selama ini beliau taunya kayak apa, perlakuan taunya pada beliau sangat baik. Sangat percaya ya. Pas puncak penting dipercaya yaitu bahwa beliau itu wah, malah ora diper percaya. Di pas puncak penting dipercaya malah ora diper Nabi Brogi sebagai patriark Brogi ujarin innahu la ya guru kaladi nah, kamu tentu gelisah Muhammad terhadap reaksi mereka. Mulai ternyata mereka melawan Pakainah umlayuka dibunakah hakikat mereka tidak pernah mendustakan mereka wong kafir mekah nyeksa ini nak muhammad gak direputasi pendus berus tahu sini jenis ini pakainah umlayuka dibu, lagi kelengking senang ilmu dugo ilmu pernik, sentuh batu. Tapi walakin nazarimina bi ayatilayat satu, tetapi wong dolimiku panjen dasar tukang mungkiri ayat-ayat Allah ayat cara Allah Mungkiri ayat-ayatnya, oh, gini gue neng, aku nggak tahu nih, matku enak jujur, gue panggil ratau, kura, tapi gue nak ngaku Rasulullah, aku diukurah, diikat, iku paling enggak bisa terbang neng langit, agar terbang, terus gue goopi, kitab inti, inti nih, neng gonoiku, ono mandat, nggak gue Rasulullah bil, alamin, ini jenis altar kofis sama, wala nu'mina minalirukui, jika hatta sunat, zila alida Nah aku percaya ini percaya, aku <lis> orang lugu, orang jujur Tapi ini kayak aku Rasulullah, jadi itu aku direputasi orang umum Ini aku diterus ditirangkan dengan surat isra Paling juga, aku ada orang malaikat Kalau tidak ada orang lain, orang malaikat itu gila Aku ngaku Rasul, ya Allah gandeng, orang nah malaikat gandeng Terus ada maklumat ke nak aku itu rasul Jadi di umum, Bilo gitu, wali anyar, nabi anyar, dia langsung. bareng-bareng Di nah, terkenali wali angkok, terkenali kiri. Berarti Nanti ya, juga Mustajab. Kekadaan aku Alhamdulillah. <murasa> Wah kau tuh standarimu, ibu e mau kau yang jauh orang nonton, standar gede hebat tuh nanti kau biar baku semua. Ah degrehs noko sastro, semua so, kau ngambil ukuran-ukuran yang menurut versinya sendiri. Gini kau ngambil bayangan khayal ini piang, piang. <gbuh> Iku e jadinya orang-orang glem tuh gerong di ayat-lah, sama nongco ayat-war di bulan beli ini. Paling kok nah, punya tak terjun, apa romadhon, sampan oleh ayat 2 tersalah ayat-ayat Allah ayat-ayat teh ayat opo, itu nak corong kafir, romdo, dolim, romfas, fasik. Iku sesuatu yang spektakuler, amrun horikon, lilacet, kaya manusoi somiper, iso, isom bisa dure, banyu, ison nyulak kota mekah, berarti kota yang indah, ya ini musik di surat isrok, fatu fat shiral, andara, palingkan aku rasul isa nyulamp mekar dadi ya, kota yang makmur sing ana sungai jemenga mengalir koyo Mesir ono Nile padahal dari pangeran wong dolen iku bi ayati layat hatin wong dolen ku wong sing mungkiri ayat Allah yen wong dolen wong sing mungkiri ayat Allah La, ayat 004, allah 000, 003, 004, anut 007, 008, 009, 000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, anane langit, anane bumi, anane, bayu, anane, manu, anane iwa. Nak cora awalnya -awal ayat menyatakani menusor itu ya. tapi menusor ukur standar ayat nganggu versi ini di, gue musor mungkin langit, iso macam-macam. Berarti barang sengit wajar-wajar saja orang dianggap ah, mulai kalau berbaring nah, pernah ngaji nak wong kafir ngandhep ayat Muhammad isa muga langit mergo barang mustahil Artinya mustahil karo wong iki nak hebat mergo luar biasa orang wong iki isa lara iki pangeran tak kok apa anggurku mbake pitik apa wong iki kok gawe sedekor artine juntut tijer Muhammad muga langit gawe pitik yo ora isa gawe wedhus yo ora isa gawe kepuh yo ora Sebab itu, wong um jalur aneh-aneh ini jodoh pintu-mutu tiga si rani aneh -ane, kan? Munggahan yang langit orang anggur, um, wongi, isong. Lovers of so the way, pite, apa wong, um, segai so wong, betul. Mulai dari orang oppo-oppo ngonikum, um, menggiri ayat-ayat, Oppo wong, mereka ayat-ayat, Oppo wong, aku termasuk inafilah kita mawati. Wah, itu yang disebut Allah kan biasa saja. Gawe langit, bumi wakilafilaiwan, nah, ya. sesuatu ilati tadi hilbagi, Bimaian, Pak termasuk wajah serifir, ria angin dengan orang hidup, itu, itu kasihanlah ayatnya di kawmi tapi ayat yang ini di kasihan orang kasihan kumoh, kurang spektak, oh. oh. karena kita ada di kiai, sejarah ini saya ingin sholat untuk orang selingkuh orang duit-duit juga tapi kasihan masyarakat itu lebih dari itu yang diatmah atau orang yang terhebat kalau orang nyarangnya itu santri asma karena kemudian masyarakat menuntut mujizat atau keramat atau amrun horikondil ada nuruti versi Ibu mat nak kue Rasul tenan isonyulah Mekkah dari kota semuah dinawi semakmur. Mat nak kue Rasul tenan itu menggarlah. Akhirnya kajina viser mahmur. Mat nak kue Rasul tenan itu menggarlah. Akhirnya kajina viser mahmur. Aku dari Rasul misiku mau gam. Aku itu biet tau kin. Kauin nama anak besarumi hukum mila ilaya nama ilah hukum milagun. Aku dari Rasul sura masalah. Aku mau gam misi sitok. Kue ngakoni nak Allah misi to gue harus ngakoni, nak berdoa ke pengira, gue harus ngakoni, nak isal ke pengen, titik aku doa Rasul muzi Allah, lah, karena misi Nabi Muhammad itu mau uang pemuji Allah, uang kabel gak jalan, berarti Muhammad orang khasun, nafsi, bergomisinya mau bent uang Allah. tapi ada konsekuensi riasa, ya gue nak aku ngakoni Muhammad Rasul, berarti ngakoni dia pemimpin. Aku terus jadi rakyat, aku terus mau. Apa itu ya, aneh poli? Poli ini, jenisnya kasut, misalnya muslim, nggak di mata pejalanan lagu itu. Mereka kasut saja nih berroh. Kasut saja nih berroh. Lako kasut merk aku nak ngaponi Muhammad Rosso. Konsekuensi nih, koy aku lara kebujal. Nana ngurut sampai aku ketua jadiana. Paham ya? Gak ada penting di bodoh, cilik-cilik lah, penting orang santri. Kurang apa nih bodoh itu, santri ter? partai cilik, penting, penting ketua. tiba paling ketika anggota, dong, cilik ketua. Ngoneku klasik. Jadi, wong kafir ketika ngerti, nah Muhammad itu ikhlas. Muhammad itu mau gue tau. Tau berarti itu iman. Pak Ina, gue melayukan ibu. Nah, mereka ngakok dia, Muhammad itu rasul Mau giti deh, giti yang berbeda aja. Ya. Tapi masalahnya ngapain? Kudengar itu kuat. Nah, Gak cara teori coro Quran. Waliku kan Allahumma aulia walailah taufan alaihi malamu ya dan Allah bina amanu wa kanu ya. Tapi kamu menasau takwa. Jadi misalnya orang kirim mas doa, salga celigo. apa ya wali kan? Gampang kan ngapain wali ku gampang. Keyakinan gue loh sampai nggak Mau tarik kewali gampang ala Lina, mana wataknya? Tapi nggak poni wali kan, gue konfluensi, gue duduk emas, gue duduk tuh, gue takut. Nggak poni wali kan, gue konfluensi, gue minta adem. Gue ikutin nggak? Gue perhitungan loh, dan asing, gue jelas-jelas sering beli duit. Gue kita, kita pun begini, teman-teman.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 jadi mereka orang orang kafir mereka pernah ngaku muhammad tuh gak ngaruh tapi masalah yang ngapain nabi muhammad itu diwahabi mereka dari ketua menjadi anak olehku nah, yang makasar jadi intinya bahwa mulai dari Quran ngadain nabi mat sejadi ini mereka gak gores tapi pancen cara berpikir mereka nunuh mengkiri ayat ayat deh oh maksudnya kromo hasut bang nah, ya nabi sebagai batariyah apa itu rutin? Nggak rutin. Sekali-kali tahu peta kulen. yo tante ya Tapi ini Tommy Nabi sebagai bahasa tahu. Pokoknya tante yo tanya Karena yang itu peta kulen. Saya itu tak pernah terdetik ke pikiran kepengen nuruti nak menawar dadi imam tetak pangeran dikontol si kita tanggo ing kana ka pura de kairo dulu. Pak ini sator ta an tasdia na paton billar di utraman utama ipatati ya mat ape kepen gawe aneh-aneh yo gawene ya ora perang melor iki kudu-kudu dia mesti ngarep ibu ya aku ora ngono nek sing lan pi ta nasihati pala takuna nabnal jaidir Laneknya kiai terkenal dengan Mustajab, kue jumbo Mustajab, mesti terus diucap nggak kepentingan ini nurut, mungkin mungkin terus nurut, saya satu rutin, ini mati, kalau loh ini asli saya ini ulama yang paling objektif pada hal ini, karena saya mau paham apa Nabi setiap kali orang menjalankan, jadi Nabi Nabi berorbalah. Aku orang, orang bermanfaat bermanjur. Jadi, terkenal wali, terkenal dengan mati. Yuk, ya, raut-rautan yang dibarengi untuk tukang bareng-bareng di mungkin. Nasi berubah pun rubah lagi, tukang bareng-bareng nasi pulang itu juga. Ayo, nasi pulang itu lagi yang bernama rubah. Mertu wong kafir nakal yuk ya kurang ajar. Zaman nanti terkenal para Allah, pikir ada orang kafir mekah, ukuran para Allah, singgung dong dong mekah. Yehu konjulah mekah ting tandus, jadi fatwasan jiro sandaro di lalara. Tapi, loh, kau nyulam peka jadi kau. Kau tinggi, witu, jadi para pemanggilan. positif, memang gue sesuatu. Semprot, pro cukup parpar. Coba ada seorang, oh, ekonomi ya kok, wali-wali dong ya bang tapi terus tokoh kularis aku menjadi bupati ya, jadi kepengen jadi DPR ya tak jadi, jadi sumput, alhamdulillah, ayo jelak jelas hati, ada hati jenang tak aran itu dengan ya ada hati nah, itu parah takunan, namanya jayi, Kriminal monggo berubah beda dengan berubah malam juga kesejahteraan melok-melok Terja. Terja. jadi nabi ngajarin orang awak nafwala Kambing, jadi jangan kau coba tamu-tamu, seksopan, salam, tempe lagi, biasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, sampai bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, kalau bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, gampang bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, Wasiatnya ke anak itu juga itu gaya non-ikhonifahiku. Gaji bukan budaya dibuka, saudara Pak, empat dibuka. Ngak ada, kamu deh. Sesakitnya Khalifah woi, sekali sama keluarga Bu Hanifah. Ini Naruto, Alas, Asahi, Wong, Kwa, Long, Bertin, gak pernah, kompensasi kurang senang. Bergo ngaji, singa ya, berarti singa empati. Oh, ngake, kalau pakai politikus konstituen ini, ya Ini kita itu konstituen itu, si Tarifi, oh pengaruhnya tak mengenai kehadiran kita. Tapi soalnya tetap sofa, gue itu, gini, pangai itu nih, pemimpin-pemimpin tapi bila produk karena keluar kata-kata, mati kata itu perkata, dibuat tersolak hahaha hahaha itu pengirang Nabi Muhammad pahala tak guna namun jahilin, maka itu juga mela-mela bintu bintu, bintu, bintu, bintu, bintu, bintu, bintu, bintu, bintu jadi aku mau ngeleng kue daeran itu masa omkudnya nanti jamal akhirnya tidak berjumpa Wah, wis di zaman akhir, um, mewaw, me juga kok malah rusak. puluhan tahun jubu -jubu. <SILENCIO> Eh wong nang Aku memang jelas kan. sing paling <SISTER UNKENGAT crystalline> <SILENCARISAN> pikirannya terus nonton <SISTER UNKENGATAyah> pikirannya terus sesuatu dikompensasi secara dunia terus nonton itu sejarah nonton itu panjang zaman nabi musa bani israel ngerti nabi musa kalimu orang yang paling dekat dengan allah bani israel seperti iblis aku kalau duit cerita otentik, nah, benefit-nya jadi mayoritas. Ketika Bani Israel ngerti Musa dengan Musa jatuhi, itu ya turusan doanya? ngomong <tuh>. sah? nabi? ya ya aku nabi. padang pasir itu, ini kan kelaparan, kabel, padang pasir. Mereka mau nombor jin, kita makan <tuh>. ya, itu makanan sepasang akhirnya balik Israel tidur, orang makan, mana makanan cepat, apa saksi? Kampung makanan itu menuhnya gitu-gitu saja pada istra'il mulai sah gini-gini ya, saja maksudnya menulis waktu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> akhirnya kata, lanas Satu lana yuh, kristana mimma ardu liha, wa saya Fat Uropa jalan ah, dia kan Bani Israel lalu ngerti nabi kita para Padahal, masuk denah partai si Allah dua konsultasi urusan cara takorok hilang, tidak Orang politik cukup urusan dunia. Nah, panjang kejuaraan iki itu mustajab, ya. Usahakan, ya, Ya, lah, itu yang cocok. Iqloh, iqloh, iqloh, Tak mau nucaba, mungkin jadi nanti yang toh selesai. So, so, nah, lantas <tuk tangan> <tuk tangan> makanya kalau cerita kajian nabi nak muji sombade itu di belum ada sombade poron nabi Sehebat sombade itu jadi nabi. Lalhawarian belum semuanya salah sama sombade. Mergo sombade kajian nabi sampai tidak tanggapi ribuan muslim. Semua pertanyaan sombade itu religi. Ya Rasulullah Bismillah ala Allah amal demi peribuniran kenal peribuniran. Nih kajin nabi, kulon warai ngamal nopo. Sing mari kulo parat suwargoatur penero. Religius, karena Rasulullah nabi orang dekat awat. Tanyanya tentang bagaimana cara mendekat kepada Allah. Kaji nabi, kulon tiang suge. Dulu kulon sering luas Sing saya kulon sejarah perosinten ya kalu menakamal gajur. Dulu dari nabi kulon makhluk patung minuhoyun paling Diderana 2000, 2000, 2000, 2000, nomor 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, Oh 2000, 2000, 2000, 2000, Oh kiai mau curau batasi, bahmi, abdi, apa boleh belok tingkat yang ini nomor satu uang tuang teraba tentu miskin, nggak mungkin aku bisa tapi intinya sohbatnya Nabi itu lebih baik, uang Bani Israel kertika ngerti Nabi para barat bengiran takohane urusan kita, ya itu lanas jiro ala to amu wahid lana ulanaroh pegayu kesana mimatung pitu arbu Mengubah pria, waktu saya, waktu dia, waktu dia, saking akhirnya, disebut mengira, saking ragu, mana dia orang kadang-kadang buka kebongko, misalnya lau, misalnya, misalnya karena merah, berabang putih, wah, nanti butuh dressing, lipat lau, lipatnya beragam merah, berabang putih, inti jangan mulai Iblis, paling parah pengirang, paling paling si Berarti mulai nabi Adam sampai nabi mulai sing no Mulai nabi Adam semua nabi. Dia tahu no, kalau prosedur. Terakhir ketemu Musa kita terkenal tahu Terkenal, kelopor, terkenal, terkenal, sopan terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, Musa terkenal, terkenal, terkenal, orang terkenal, terkenal, terkenal, Allah terkenal, satu terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, aku terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, Mengenai Quran teringgiri tak lalu, betapa harus diwujudkan enggak, tali maka para sekolah ini umingkam. Saya. Ini apa buah jadi ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, nakal, ini tidak pernah. Betul, ini apa buah tak Allah. saya betapa dijaya jadi, dalam makanan ini baru ini apa? Keluar tetap itu permohonan yang tak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Marco, pecidatane se tadi tak ada ora perlu. Mutak oleh ketemu. mau malah kok. ada aku mau <Sino> ya, nah, ya, akhirnya lagi benang yang dibagi. jadi, ah, si guru majikan, bapaklah ah si iya nobok. aku zaman tapi intinya nggak ijek lumayan iblis mantap nona bimun, tapi takut prosedur caranya tuh, toh kan. dibanding by the Israel para guru tanpa anak. kau masuk jadi lumayan, ikut manfaatnya tapi bisa urusan masak, caranya terserah <tukar> masih pun asli umat hewan urusan mental umat itu kan urusan mental kemudian dari pengirahan pasir-pasir kawab itu terserah, dia tak kompok ikut, tapi menurutnya pasir masak, jadi dari pengalitasi saya mengerti, kenapa saya pakai Allah lupa, Gak tau ya kayak salah, kita kan dulu, meneng, berarti Bang, ini pun muncul, ini jadi pelajaran betapa masyarakat atau orang kebanyakan melihat ulama, melihat nabi, melihat wali itu secara salah yaitu kedekatan kita sama Allah tentu versi mereka akan dikompensasikan secara dulu untuk kalian lihat yang ini, kalian tahu berapa-apa sudah kalian tahu kalian wajarannya seperti gara-gara mau mereka suka juga miliaran, terus kalian cuma ketang-tanggah ini kalian tetap tenang saja, dan Tak nah tenai pulau, pengurus pulau tambah suka. yang pada tenai tambah suka. malah perbukutan nilai tambah pirang nilai. aku yang menengah ya, enggak lah tenai, pulau menengah aja sini. mungkin beberapa daerah-daerah urusan urusan tambah, urusan pulau gila. nah jadi apa carane itu? ada tawaraya. carane itu dia ya pinter jenengan dong kalau kira. Cara gendir saya raja Rani juga jadi Salah Saya, nah, saya tahu apa? cara rani. Aku mau rani. Gua boleh jadi montok. Itu gini doang lah. Nanti saya tuh Islam alam juga, dia gak tak suci. saya tambah suci tambah.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 ketika Nabi Musa terkenal sebagai kalimu wah oh, Dhani Israel urusan paka pakanan, urusan kesejaht kamu ingin membahasnya yang disaiki karena kamu terkenal wali kalau urusan buka toko urusan api jabat jadi bilpati untuk ber berarti ini para kaya di jurus-jurus ke -jurus urusan itu itu hal yang tidak diwakilkan di urusan nabi kamu ingin membahas sohabatnya nabi itu tidak pernah begitu sama yang tidak mengkhasi-khasi, ono wong wedok, wong wedok, apa malu? Karena ini urusan agama, ulonak nak tu kan bertenang sal salat membuang salat toa. Ulonak set caranya kosong sekudih, bayar salunaka aneh, mahir. Ono wong tuh elu wae, Ono wong elek, tak apa, hukumnya hukumnya yang tahu naskah ini pembina awal, intinya Nabi sebagai tokoh agama orang yang keyakinan dekat Allah benar-benar pertanyaannya juga sesuatu cemangarah ilham, ilham. tapi gina ya, penanam dia nutup, onklare mangan kita ini pun mau Eh terus-terusan nutup awal, tapi ini kehukum jadi lama. Hukumnya dulu. Gue yang berumah anak tenang berbentuk itu, tolong gue langsung tawa. Tawa caranya itu harus punya kayak gue Ono bupati topan tetep salam, "Tablet, dapat jabat maling, selamat keburuan KPK, itu aneh pot terus, malah ini ini <tik> Walau tak sedih banget, inama esaji buladi Anging pasti nih nyembah gelem, gelem nyembah gelem amlo. Sabo Allah di nawongake, sabo Allah di nawongake ya kang gelem rungau, sabo Allah di naw. Ya ini benar. Eh doa atau aja aja eh dira imani marah iman Sima atau fahamin? Kelawan gelem rungau, gelem mengahmi waktu barengan itu ter. <tik> <tik> Wal mau tayap atuh gumukwa, wal mau tahu tei wong sing mati ayil kufaru teke se piro-piro wong kafir. Sabar nyerupa anak sop obo wong eng kufar ti himblan al mauta, si aca misama eng dalem podo-podo raklem wong ononasehat. Si pi wong kafir ti paca anak wong mati miko podo-podo kaklem namponasehat, yap atuh gumukwa. Ikun anghe anong eng wong aca sop obo wong fil asrozi eng dalem akira. Semua ilahi yurjaun mengkonduli maring Semua ilahi mengkonduli maring Allah yurjaun adin baliknya Kalo orang-orang yang nabi-Nabi Ketika itu urusan urusan jatuh Ini mau kan tuan kita akan harus nabi. Urusan berbicara, kita Untuk itu mau nafsu Kita dan berbicara Kurang terkenal Kiai rasional gue kurang terkenal Kiai Khasunu. Senggantinya nanti tamu dulu untuk kali di kena kejenuhan aja, nggak ngomong dengan adik Pak, ini pak, tenggelam hari pak. dan Gus Dur tuh dosa susu. jenengan kok <laughs> Nabi Musa ini terkenal seorang pangeran, pulang Bali Ketika Nabi Musa berdoa menyelamatkan bangsa Israel saking Mesir, nih gue rak teng kenceng tentang bait muluk dan gini Jadi ya komit, Ardol Mukodda, lati, katabawo, nah, ini, tahun itu bulan Arab menguat dan satar lagi kata bahwa apa boh lah. Indi nih tahun Bali Israel kan Bali teng Bali di malam ini penduduk di kaun kanan itu yang ini dibanding penduduk Bani Israel yang tahu ditawan Fir'aun ya ditawan Tuhan tahu lah kurung-kurung terus kurung-kurung atau mangan, saat ini perang ngadepi wang makmur, gagal gagal Bani Israel datar utak-utak Israel tapi inna fiha tauman jahat segera wa inna lanakulah hatta yang kutu minah ini kok tiang-tiang gagal-gagal inna fiha tauman kita itu karena menang Wenda lana pula, kata ya peruki, indah, Pak, iya peruki, indah, Pak, indah, rokok, lana aiskmatu, jadi berkurang ada, rokok, oh, tak keluar ya, rokok, itu gue naik semetu, kita berkurang ada, soal tante yang seolah-olah, wong nih mau kerja, wae, dok, coro perang, ketekak, kalah, yang ini, tapi dari para pengiran, di fajar, anta, warok buka, dari gue diborok, pengiran, tinggi, buat, tuh. Kita biar orang itu, aja antar warab juga pakawtila ina hina kau itu. Kau aja cukup, udah. Wobbalane pengen. Aku ingin perang lumpas. Lagu nak mengebar. Aku nak melukis. Boleh kau layak aja. Artinya apa? Bani Israel di satu sisi yakin tenang, namusa barat pengen pengera. Dari segini iman, iman tenang, namusa barat pengera. Iman orang di sini. Tapi imali diku, usang monopone itu. <laughs> Cuma perkara perkoror aku. Ya akhirnya ku padat antawarok. Tidak, ya udah deh. Tidak pernah jadi di borok pengirang singkong. Tidak. Sakoti Terus pernah cukup, jadi jodoh. Ina ya, orang <laughs> terkenal jodoh bareng kampung memutaran. Jadi cukup, <laughs> di satu sisi bertanding, mereka terkenal di terbang sisi sini bos di sebelah, nong ni di satu sisi terus pangeran gue gunakan tuh, tinggi banget orang itu. lebih dari soal iman nopo, iman deh. nyatane dia percaya tak musa, paratin pangeran, pelayan pangeran. tapi pelayan iman saat nopo, saungku parat pangeran, perang kok repot-repot doa suka bocah damat namaroh, kalah in saya dulu pulau terkenal dengan mustajab, cuma mustajab di urusan toko. Juga urusan kita, kita ada pengenalan. Waalaikumsalam, di sini saya kira ini obat. rautan aku di toko, tapi saya cara pengeran lah, oleh otot-otot minang. Oleh perangkat aja, berarti ini memang para pengairan, terus tekan putaran, konak aja, Penge. Nah, nah, coba Pak, kalau cerita kan, ke pengawal, jadi dengan paket itu, Pak. Nah, bos, ini itu, jadi kertas, ini nah. pemahasan di kertas. <gulis> Arepon, habis bergerok, perangkat aja, di tahun ini tertanjung, musuh tawanan ini jenis, para pengek, di sisi yang lain, di sisi yang lain, di sisi <tuk> yang itu Muhammad pernah alami begitu umatnya nabi yang iman, lalu Lahumanin Nabi Muhammad seiman saya, saya gak pernah libatkan Nabi kecuali urusan agung. Ini wong mentor, hai ya, selalu nataani maksud. Mungkin aku bukan sakit sholat. hubungan suami istri sebut, hubungan suami istri sebut, hubungan Wong biasanya selalu Kau masih Mesti anak Ajar Islami kauiro, saya sujud, Nabi jam tut imut to ambat alam alaman arsal mana takre. Islam sing arre, gue tenang ya kayak Wong, seneng salam, alaman arsal mana takre. Kononnya soal apa? Kata ya Rasulullah, ulanu hati di awsi mi ya Rasulullah jadi nabilat itu. Jangan bangun. Iya farid dan mira dapat ulang takder. Iya farid dan Berdoa di belakang ini, soalnya sekarang di perut juni, takkan ada tak marah itu kan terlatih, mulai ke laut, berhitung. Saya memarahi keluarga, bos, harta Aceh, marah, sekarang arah, gurih marah itu ditenggelatin, marah generasi pertama. Jadi generasi ke generok. Jadi masalah berkewajiban orang, miskin. Miskin ini ditenggelatin. Dia bocah betapa munafik. Zaman orang di kita yang sarap, sarap di luar. Artinya, terlatih sekali. Semari lari kecap keluarga, merdu gampang emo. Emosi. Kemarin, nanti tidak sehatilah, latanto. Farah, Zaza, miror, ada yang pato lala. ngomong lebih Tidak perlu nama salah satu Dia juga tidak sedikit. Dia tidak sedikit. itu Berikut masalah ekonomi, masalah tingkah laki, tinggal bulanan. bulanan, bulanan, eh, aku seneng analogi hiburan terdekat, layak kali apa main catur, seperti yang latar belakang. Latar jatuh, latar belakang, latar belakang, latar belakang. Di pabrik, nengoma, busur, malah sudah, tidak kirim melayang, mengerikan, latar belakang, latar belakang, latar belakang, latar belakang. Pertama, untuk termasuk Quran yang ngape disebut Quran wal kajmi nalu itu begitu mendalek dong emu kok mau itu partai beda di atau sini harus memohonlah Tidak ada Jadi umat bisa hikin ya, Jawa -jawa kan, ya itu Gara-gara <tid> pecah Orang pecah itu kaya itu pecah, iu, <tid> -pecah mesti krono. Wah, dalamnya itu cara ketemu nabi, para banget. Ya, Pak, tolol, adan, Pak. Mau dari Pak Rem. Waktu itu, nabi, artinya, Pak, artinya nabi hujan, nyata, tenang. Pak, artinya mereka yakin, nah, nabi barat Allah, Wah, kemudian benar-benar jadi diundur. Nanti, ilau, tapi ilau. Mana boleh yang pertama, kenapa terpantau nih, Pak? Nanti kenal aku, gua pun harus kenal. Paling gawang juga yang kadang kangen dalam tablet saya, satu sewu. Mau kangen, pas kerja dalam tablet satu urusannya terus off pun aku terkena. Ngaji, ngaji sih, ngaji sekalian lirang nih. Oh, lu gak ada cedera, udah nasi turuti. mau terkenal ngalihin, tergus, tuan-tuan ya. Nanti aja nih, berarti tapi surat bagi uang kalian sih, berurang kan, ngerasa justru tidak ada orangnya G.I.I.U terus pilih hukumnya kalau orang mula-mula, orang terkena Alim, tetap ada orang jadanya tetap ada tetap ada kalau orang mula terkena alim terkenal dengan Alim, tetap tapi sebagai orang Alim yang berdurani itu, tetap protes, ada orang G.I.U mereka dapat tanpa dari saya, kok sangat tepat dari mereka itu lo tenang, saya dari Pangeran Nautan 200 alun nayauma izin anin nain semua yang berbaru fasilitas tak masuk benda di audit, 200 alun nayauma izin anin nain semua yang berdekat nikmat benda di audit. lo tengahnya muslim tengahnya bukhori, bahkan tengahnya siawan cerita, wong singa bal Quran singa alim sebeneng yang akhiratu di test Pangeran sitok sitok, dia, kue zaman hidupnya orang kue diparingi murah, kue sering bawa soal dan kue kada batada wabuk, jatahmu mengalir untuk teknologi Indonesia, itu juga untuk misalnya terkenal wali, ya gula ya terkenal ya gula ya ketika tidak diarahkan ilham tetap dunia wali iya betul, dunia wali betul, dunia tambah mau santri-santri, lugu, bisa ya mau terus, mungkin, -mungkin ya itu hahaha <tuh> ya. <tuh> <muka>. <tuh> <tuh> lo, tinggal ngomong aja sering tanya -tanya. nah ben, ngomong kulo. -kulo. Kulo sama -sama. Kulo ngomong ngomong ngomong lo <tuh> Artinya, kan, tak kan mungkin, loh, untuk keuangan bupati. Lo, lo, arti. Tapi tetap ngeliatan pendirian, tuh, lo, ada pengajian untuk Ini, kan, alumni ini, kan, pengajian kejam karena bupati. Ngatar ini, pengajian kerja bisa Kalau, terus, mungkin, mau idola terus, ini kurang ajar, ngomong, ngomong, mungkin, kebuka final. Dari hubungan itu, aku. Yang jinan, gede, belum, alumni, apa dengan saya, saya terangin tentang, aku teka nggak santi-santi singa aku singa ini, abedin mengajib menjorah, itu teka berhasil, enggak deh, teka nggak salah, pun tak gandeni, itu ini, juga cang kemulama bening dan juga teles, yang baru keluar tangkap, cang dan itu nggak masuk daerah ketemu ya ketemu, cepat <laughs> kan nenteni kan kurang ajar kan lama sih kalau ketemu, kita butuh masalah, tapi kan kurang ajar kan lama kan nenteni loh kok, macam pemula, wanita ini kumat sih, aldi nusang solo, tiga ibu tugu, Amin Kuala tapi kalau mau jawa enak, kunci sendiri udah ada, mari Kuala yang eh, masalahnya kita ini sudah salah, kabra. kita ketemu bupati tidak apa-apa, ketemu presiden tidak apa-apa, tapi aku bicara misalnya bupati ngundang kita, bahwa bantu punya masalah ini, iya, iya. Tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk memecahkan masalah rakyat masalah bersama Monggo dan ada dulu zaman Nabi begitu, semua elemen masyarakat diundang kalau urusan bersama wa izzatahu ma'atu ala amrin jamiin, lam yagaku hatta-hasta amrin jamiin eh, Nabi itu sangat mudah jadi semua elemen masyarakat diundang, kalau ala amrim jahat, sesuatu yang urusan publik kalau urusan publik, mereka tidak diundang bupati tidak juga, kalau saya merasa penting soal itu uang karena urusan publik tapi kalau nah urusan pribadi, semua si jahat, dikompensasi ini salam template, mereka menjadi bupati, menang itu kan hadur nafsin. kriminal ini <tuk> <tuk> pulau nah, loh, sampai terkenal, umumnya saja <tuk> tetapi nah, kalau tentang publik, apa apa dulu zaman Nabi juga begitu. Wa idrakaanum ala amrinoh, jamilamnya debu hatta kita. Nabi itu kalau mau perang, bahkan tentang rampasan perang, tentang apa saja musyawarah soha, soha. Nah, Dan itu pad musyawarah, tidak ada yang boleh bubar karena sedang mendiskusikan masalah bersama. Tidak ada yang boleh bubar, harus datang. Setelah datang juga tidak boleh bubar, seenaknya merdu ala amrin, jamil. Tidak amrin khosin, tidak sesuatu yang pribadi Saat ini bosen, tidak bisik, senangannya yang pribadi Mereka anak penanganan orang, orang atas, bagiannya tidak-tidak Kok ini, saya tak mau di rumah, saya tidak Mereka pula-mereka memang berpengirahan berdiri, berdiri di Kamal Arab Karena anak-anak pun, Arab Kamal Rumpus sering, jadi ini paham, ya. ala amrin apa? jaminin ya, ya, ya. ya. ya, kan, ala amrin berkali-kali, ya. misalnya dulu ketika Perang Ahzab Ahzab itu jamu hizbin ahzab itu jamu hizbin pasukan koalisi, kalau tadi multinasional merupakan khabir Mekah koalisi nasora nasron koalisi Yahudu khaibar sepakat nyerang kan jen? nah, itu jenis Ahzab diperang dikenal Perang Kondak atau Perang Ahzab Nabi Muhammad atau sahabat dihutang nih bu, Karena jumlahnya tidak rasional Wong orang yang berlaku, orang-orang yang rasional. Iku Itu Nabi, yang jelas secara jumlah, tidak Iku banyak Itu benar-benar orang-orang Kehidupan sahabat yang berlaku Nabi, papak saja di Madinah Karena peta Madinah kita kuasa. Kita tahu betul lekuk-lekuk di -lekuk Madinah Sehingga ketika mereka melakukan fisik kita, di Madinah Kita hajar Terus dari sohabat, ya ampun Nabi, di luar Madinah Karena kalau di luar Madinah, kita kalah Iku ada kesempatan perempuan-perempuan melarikan diri Tapi kalau dalam Madinah sekali kalah, anak-anak ikut mati Nabi mendengarkan, itu ala amrin didengar Sohabat itu macam-macam Terus dari Nabi, ya benar, aku perang, senajan terdiri Laak walau nawalawati Senajan terperang gak rasional, menurut jubilai gak banding, aku perang, senajan terdiri Iku jari sahabat langsung ngerti Ya, Rasulullah, Allah, lukamakol, aku matuh Musa. Fadzab anta buka indah-indah. Kalau itu, Allah rumahnya Nabi Musa. Jadi, tak bela perang, Tiaw. Gak, Oke, gede, Pak gede, oke, oke, oke, oke, pak, oke, oke, oke, oke, gede, oke, oke, orang oke, karu-karu oke, oke, oke, oke, oke, oke, jauh lebih baik oke, oke, oke, Nah ini Quran doa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin naso ke umat pilihan tenan utawa parepe nabi be Allah bener-bener ge urusan Allah ora urusan tuh, ora apa umat nabi Musa ta Musa parep Allah berarti aja nduk ra jo om parep perang ora usah pasukan to sangga anda waro seret jare pon dadak iki dadak pileh mau, mawon Awas kakak rukar mongko nang mekah Laualan uzzilla alehi ayatun mirokki. Laualan uzzilla goyo gentu ronob alehi atasim Muhammad. Apa ayatun tak ayat mirokki? Muhammad tengah Nabi, karena ayat singgipan hebat Karena botei kau itu ini ontop. Iku zaman Nabi Soleh, dua spektakuler ontop metu kewatu. Watu lantong kar lantong kartin Nabi Musa kan jor. Di sebelah nona segoro jadi kering. Di sebelah nona menet jadi ulo, kan jor walma ibadilan hidangan bolang itu kau banyak tau menabi isa ya itu nabi isa itu nyulap kalau hidangan tangking mat nabi paningka yang punya tongkat tongkat tau kau bagai harry potter tau nabi orang mutu orang dua tongkat tongkat tau makhluk makhluk aja malah aku lo seneng, sana kita nonton tv tv kan barang barang matan jadi film edasi lek, kau kaki aja eh, kucing aja eh, ayam nopo? kok aja eh, lo seneng, jadi guyonan nani seneng, daripada kuenya kerawam ayam boleh pita cemani, boleh <spirituality> pita using nyerong kape, gua syarat iki lah, boleh pita di sebelah, maksudnya baru sebelah mati aja, baru boleh raja, betul pita iki lo.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 gini aku nanti laut merah, detik ker, ker. Iku gak Mulai Nabi Musa, niku teken. di Muhammad sampai atau Umar. Sampai terkenal dengan orang kiai tertentu, yang cikgu si nah, <més padre> di jari dicari, ditekenin musa. Sebut di sini tebal, Ompolora, kiai, jadi ngerti cerita cikgu apa, cikgu apa, cikgu apa, cikgu apa, cikgu apa, tapi apa, jelas tuntutan cikgu apa, cikgu apa, cikgu di cikgu apa, cikgu apa, cikgu apa, cikgu apa, cikgu apa, cikgu ketika Isa hibat nuruti permintaan kaumnya itu democi jadi somurip nawang mati wauprihud akmalah al abras waohiel mau malah Isa jangan kepanae pengheheran orang-orang nusmi sulit spektakuler nusno kecuali Isa berbuat nae penghe nakhir marah kecelakaan itu misi utama nabi uang nggak sih gara karena Isa tangan hebat dia kepanae kemudian Nabi Muhammad diwandi-wandi ojo mengulang kecelakaan pada zaman Nabi Isra kemudian juga terkenal wali dengan mustadjab teman-teman sing seneng kue wong, orang yang ngapain-ngapain toko, nganteng juga itu yang ngapain buka, itu itu terkenal, ulama spesial caranya ngulang sholat, tamu-tamu, orang sholah orang-orang yang meraminah, di goko tapi nak gue terkenal ahli pelor kerja juga Bagaimana minum no, minat Mereka ditembak rata Muara tolak demi nah, Jadi gue nih pun bon, berarti pun Bahasa nih minat gak Monggol eh itu betul Gue monggol eh besok lo Tapi nak kiai spesialis Konsultan sholat Nah tadi gak cerawan juga ya Biar Ew narep kok kepala untuk nabi roh tiga ibiro ya, apa juga, gak perlu konsultan haji, apa nah, di situ umum ini sebutnya ini, rebutan, nah, sekian juga dapat sekian ini pun merasanya, berarti cukup merasanya itu kok merah sholat kalau saya pakai sholat tapi tidak itu, pokoknya sholat menatul pakai, dari Pak Juleba itu, saya cukup pakai, nanti kalau haji, pakai itu. Nabi <tis> turuti <tis> eh, kok, ya? Mulanin Nabi Muhammad diwaji-waji pangeran. Setiap kali orang noljel, aneh-aneh dipengin nuruti. Mergusin nurutin udah resiko nggak malah darah di pengeran. Kalau kasusin Nabi, <tis> mulanin mengkita ayat tak terusé. Kok Nabi malah pun jawabnya, ten. Wala aku rulakum enti kaza wala alamur riba wala aku rulakum ini. Malah aku pula balik aku ngomong dari kue, aku ingkar juga kue khodra ini aku rakum soong inti khodra, tapi aku terus terbuksa ompong-omongji pengiran, iso ngatur pengin, aku terprajurit kok, kok, wak, nopo enti khodra wala alamu gue, aku yuran nerti barang gue, aku yuran roh, aku terjadi dengan aku juga, aku yuran roh wala aku rakum ini nopo, malah aku yuran aku sebagai malaikat malah nabi ke jawab indahlah hamdulillah nabi berobalah aku aku orang misalnya aku aku anak ya artinya akhirnya tamu deh nak sami-sami, cuma saja aja orang Orang tersanjung terus gue yang anak mesti tole, kau doramesti, dan mungkin jadi ujuk. Seneng ya bos. Nalung dulu kiai panget ini anak Allah terjulang dia, kemudian anak Allah ditolak anaknya melibatkan bentuk-bentuk fisik. Untuk nuruti permintaan ekonomi, ikut kon duit tongkat, duit apa di auto, ya. Merdeka nak dituruti orang nongkrong. Kira-kira si buka toko berdua mau kue, terus toko nelayan. Terus begitu kemudian buka usaha liok. Akhirnya kita jadi konsultan duo. Uno sudah miliaran, gue mau salam tembak Ronaldo se. Kue masalam dia pengirang dihukum imin al jilili. Itu kan Ronaldo terwujud, menstatuskan orang jadi jilili. Ini guru jadi Mbak. Ah, cari itu nanti nggak percaya. Mungkin kalau laris, ya, belum Pulau saya, pulau Jadi jelas sendiri. Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, aneh nggak tahu, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, ingin menurunkan sop Allah di tasbid wa tasbid ayat dan yang ayat ini masa yang berkata ikhtarabu kanjara sop Allah kemudian tidak akhsar hukumlah ayat lamu tetapi ini sudah ada kewenggaraan kewenggaraan tidak ada orang mengerti sop Allah jadi, Allah itu ayat tapi mereka tidak tahu itu cara mereka ayat, versi mereka adalah ayat yang aneh aneh, padahal cara Allah ayat yang terjadi di dunia jadi ayatnya Allah anna nujulah saat meniturunan ini ayat kubalak untuk dibalak alih mengatasi kubharni wujubi halak lagi krono wajib kerusahaan kubharni jahadul halamun munti disopo kubharni ayat yani itu, sopoh, jadi, dan kita semua cerita kalau soal ayat tentang manusia, tentang iwak, ya kakak itu jadi ayat yang menyerang kalau saya balik matur kalau orang berning langit itu dihagup ayat mergoh aneh artinya aneh itu mergoh itu di dawe ini berning langit itu di dawe, kan dia Lha ana ane aneh mergo ra isa gawe kuwe, ora iso gawe pitik ra Malah gawe manung. Mulane dari apa wa ma min babati iri ardi wa ya, la ta'iri ya'tiru bicarahai umamun. Nak kok al ayat mergo wong ra isa gawe. Lho sing arep digawe manusa ora kudu wong nibir. Manuk menusa raiso ga? Raiso ga? Raiso langit bumi gawe. Nah ngono untuk menusa ngaku ra urusan wong nibir. Delok bumi ya menusa kudu sadar isa ga bidul aturane bisa kowe tetara itu? Kok gede gawe langit gawe sak wong-wong gawe langit bumi. saya tidak pernah melihat mereka kalpas samawati iso gawe langit walardilan, bahkan Dan mereka juga dah bisa menciptakan dirinya sederajat. ini di Jogja dijukjuk kan banyak aliran filsafat. Jenang kutunggu teori Quran. Setelah kita ada misalnya bisa berpikir Rasulullah. Sangat muhat. Balung sampai jadi uang meneng. Sangat muhat. Menusa sudah jadi balung tulang belulang jadi tanah kok jadi meneng. Kujuga yang mikir. Zaman kue Raulno. Iku Raulno materi ini. Zaman kue Raulno. Iku Raulno materi pasti gue mau mau kuliah, profesor barang tebak orang itu materi? Artinya gejala ekstrim, bang ekstrim, artinya jadi, mungkin berkuas materi.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 Malah dari hikam nak pas amal gara-gara Lagaman terawal dong, no, pisau, kata risau pon. Artinya menutup penggiling ulah. Hal harta ala tinta nih hidup, benar dari dalam di saya. Artinya mau belak hal itu tito. Dia juga mau kenal tenang. Mau hal itu tito, dia juga masuk. Nah uang kafir, nuntut Muhammad, pisau muda, dia langit. Mana ngono kan spektakuler. Orang gersik, uang pisau Lah dari Allah, tidak spektakuler perkara ini bahwa hal yang menunggu Rai Sogawi itu rasa urusan yang biasa menuju Rai Sogawi makna Rai Sogawi Rai Sogawi kudus tidak harus menunggu sadar di buli aku Rai Sogawi langit dan Rai bumi kudu sadar, yang hebat, berarti sehingga tidak nah, sing dimaksud Allah Ustama, Mesti, ini nabi-nabi sama wajib alardi kabel lah ayat, silhikau, ya gila ini adalah langit bumi cukup berikan tangan kekuasaannya Raut sangat kaya ini, raut akik izomi, per raut sangat kaya ini raut anak bocor, per raut akik izomi, per soal tetep orang rakyat, ya rano tontonan, artinya ya biasa, lo tenang dulu misalnya orang masukin dulu, nonton kosong segitu, lo rambut segitu, artinya ya aku tambah roh kekuasaan, kalo orang lagi gembira, udah kira orang kaya, rupanya kira sih tapi lu tiga anak beriman, yur anak berkarwo, ya mau menikah tentang kalo tontonan, gitu ya. Kalau sampai ngoniku berlebihan, iba tenan bumi, apa -apa Wah, Mami, ketua senatoranau, tapi saya kecil, ada tinggal gini, nanti kanggung apa bocor? Kalau kau iri dan orang manuk, ya manuk, hilanglah, tinggal enggak, enggak, enggak, allah. Ilah umat untuk bentuk umat bentuk tuan kebangsaan mengalami nafsu sejendik tanpa hubungan kepada kita pemailah robbi mongkon limah dalam antara Meskipun makipun sumaya bunuh lahum kunu karena kewan apa mendikan kunu turaban. Artinya kemudian diomongi bunuh ana sira kabeh turaban cilik lebu. Mreka kewan, anak murso ya terus, siksane berlanjut berlanjut terus. Waladino de wong akeh kada bukan nggoro ana sapa ngakeh diayatina kan pirakro ayat kita. Nggih, ayul Qurani siksi Qur'an. Wong sing nggoro ana ayat-ayat kuwi sampun iku kopo antamae. Iku tongkol memang aku rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi itu rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi rapi Mantis apa nih nyata itu lalu nyata iman jadi aboh ya merasa nah uang tak lawang misalnya dia kau oleh berarti lah itu ya wali jadi Kiai gatal ya jadi kedutu pasti kelayak jadi wali ya Indonesia, karena ngoternak, gak jelas. itu Karena kita orang tentu nanti kuatir pengaruh Lebih seorang orang pangeran, jauh lagi susah. Salur <LEcko> arah fungsi ini pengairan ya waktu partai rahmatu Video kepentingan itu murid aku Ya orang alat pun dong aku mau ngalih merawat 100 Farah saya kan juga Wah aku mau saya rawat ngaji ngaji soh Kewal gue itu Sengiton ngejala no, Emosi entahnya, pasir dari kos kerajam seperti Jadi itu orang Zaman kita mulia, ya kita yakin kalau kertani pengiran. Zaman kita ino, ya kita yakin kertani pengiran. Berarti yang penting, ya pengiran mulianya kita mulia, mulia lalu stop, mulia bagus Dan enam, ya, itu roh hitam, teman, nggak disikam. PIN nama, akromaka, jamilu, satri, kemari, gue mulia, gue bawa ke internet tuh. Kaca ini ya berkas, berkas. Misalnya, Ketok di satu sisi, gue darah limau, blower, curly, haram Kalo cara pakai, tapi umpamanya tenang, disebutnya gue yang greget, tidak ya, yang berlalu. Itu, gue rambu -rambu, gue, roboh, malu, blower. Gue cara pakai ngitungin kamu, kok caranya, gak etika. tapi umpamanya hatimu dikata orang pangeran ngasih, tapi nggak mau gue jauh, gue opo. Bertutup orang umur, lembabung kincirnya adi musik itu. Anak pangeran, mau agak adik nggak bebe gue, mbak. Dari milih arah musiknya, betiro. Inama nama akromaka jamilun apa? Satre. Seng mulia nomor dua, posisi Tomerku, Allah pinter-pinteran mutu. As ini berkatus. Maulana dari Nekika. Pintu-pintu nih, uang tuh mantaro kayaki pi nama Inta, Insom, Nima, Intan, Intan. Dari bawang, tinggi karena keyakinannya. Awak menuruti keyakinan di bawah ini, satu buah mentari kiai. Utawi sing terkenal, wah ya, roh salah. Eh, your roh akhirnya tahu bodoh. Ni your roh atau roh dari kaya turu. guru. Your roh tahu malam juga. Dede, your roh salah tapi melak-melak orang suci bergobong kecil-gobong yang habis akhirnya kacut-kacut oleh ngakupi menunggu sang bintang, sang wali, sang alih maksudnya ini Dewi roh salah kalau dari hikam bintang-bintang ini uang, ini gak lo keyakinannya Dewi atau keyakinannya lu kita orang-orang anak sering nongkodik sebuah kita orang-orang anak dibuli di mana pak? mona muni fatwa takwakal jg boleh nak radui ikhtiar gak duit rakyatnya lebih dino pos lapat takwakal jg diam diam di manuver manuver terpem itu laro nak sering salah moni itu laro tapi tetap rosuji merkong dia menyanjung itu om tu lagi dari hidab bintu bintu diuang lu mantaro kayaki nama intel lima lima intel ya nah, itu diterangkan dengan parah artinya dengan seneng nah, terus tukang, terus, terus ini nama astro, maka kami lutan yang kita ketemu, mereka berkata, Allah itu api hati elemen di? betul-betul tapi terusannya wajib, terusannya tukang, bisa jadi kalau-kalau yang paling abis itu, Allah berkata elemen tetap mengikuti rahmat jaga lu, luang, berkata elemen melayu Ramawane ke kandana di Allah ta'ala mergo elem tetep api. Yang geng-geng Biasa naik ku kebiasaan, Udah biasa-biasa, Pak. ada, Baik-baik, Pak. Ku ada malah retau di mana itu namanya zaman akhir para kiai konflik karena partai konflik karena partai gini-gini. baik-baik. Karena dengan konflik punya kesibukan bagus. Daripada orang sih. Ya itu karena betul ini lah apa? Ditimbang ngomahrus karena lebih bodo. Itu baik. Koneksi PK kerjanya pangeran kan. Manusia bisa bermain dan lewat permainan itu akan baik-baik. Mereka, anamal malah kaya, tentunya ulah ibon. Para guru, du, nikud duniyo kakek, badut kakek, la mau lah ibon, wala. Du, Nih, nikud dulu anak nikah. Ini contoh paling gampang, terkenal wali, kaa, urusan akhir, nggak usah jadi ningkulo dulu. Mereka duniyo, gue panjen dulah. Nggak usah ketemu wali, panjen mau diremo, terpengiran di pisau milani. Terkenal mm -hmm. ngalih, urusan akhir, diajak nggak pengaruh, makai kalau 40 macam itu, situ sebagai konstituen nggak tarik gacem terus Wah, <laughs> nah, juga Wah, tapi lu gak terus salam dia melekat juga, <konstantil> enak <entitled Mersone> so, itu apa bener koran minal quran nah koranlah para takunan nafinal, Termasuk itu mau misalnya keimoljo aku disadar in nama akrom maka jamilusam itu aku muljo berkeomuh binter tiap kereta hati ini mengalami butjer murah terasa nembung. buang gak aja nihmu. Muhibat dengan harga parinya tak berharga Itu harus butjer lari. Oh aneh lah. Oh abis lah. Hari terbit Kecik -kecik. Ngel -ngel <tuk> tapi awalnya nu tuh, nu tuh, di aidi toani tanding gak bawa duit abe kecil-kecil salam tapi tetap ibe lu lo mu gue geremang ngam tiket no, Santri <tuk> <tuk> <wak> lari kan geremang ngam lo mu gue awan-awan semuanya, selama 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, pak hikam pancaran Lelah yakin betul. Yang dikatakan hikam itu benar. Kita itu pasti begitu. Semua orang punya masalah, punya kasus, Dan yang paling tahu tentu anak kok tetep tetap tetep nama dari Allah yang mulia no pinter itu. dari dari teh Allah Berkelok elek, minta toh ah, ah, ah,